Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Febriani, Direktur Eksekutif Asri. 13 tahun yang lalu, Asri dan Kabupaten Baru pada waktu itu Kabupaten Kayong Utara memulai langkah bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hingga sekarang, Asri terus mendukung Kabupaten Kayong Utara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera juga alam yang lestari. Asri mengucapkan selamat hari jadi ke-13 untuk Kabupaten Kayong Utara. Nah, pengen tahu nggak apa yang paling disukai oleh staf Asri, teman-teman Asri tentang Kabupaten Kayong Utara. Saya paling suka hutannya lebat, terus nggak jauh dari sini ada pantai yang di situ kita bisa kanoi. Hal yang paling saya sukai di Kayong Utara itu pulang kerja, E, pergi ke desa sedahan untuk melihat e, sawah Itu bisa merefreshkan e, pikiran Dan juga e, bisa semangat kerja lagi untuk besok harinya ini e, Hal yang paling saya suka dari Kayong Utara ini Sunsetnya, soalnya sunsetnya cantik banget kayak aku Terus malam yang tak pernah sepi Karena banyak bintang Hal yang paling saya suka di dengar adalah alam yang masih asri dan juga saya bisa mendaki gunung untuk mencari inspirasi hal yang paling saya sukai dari Kayong Utara pagi-pagi saya bisa dengar suara kelompiao kalau malam hari di pantai saya bisa lihat bioluminesen yang saya suka Kayong adalah uh, masih banyak ason hijau sehingga hewan-hewannya banyak dapat mudah ditemui uh, kemudian jalannya bebas macet uh, saya senang untuk naik sepeda dan uh, olahannya uh, beda dengan kota banyak macet dan hewan-hewannya susah untuk ditemui dan kemudian disini pantainya banyak ya mungkin untuk jalan-jalan dan kondisinya tidak ada Eh belum selesai Gimana nih aktivitas teman-teman di masa new normal? Perlu diingat bahwa kenormalan baru atau new normal itu bukan berarti virus coronanya sudah hilang Tapi cara baru kita beraktivitas dengan seperti biasa namun tetap aman dari penularan covid Nah bagaimana caranya? Ingat 3M Masker, cuci tangan, jaga jarak